Kali ini aku akan membahas lagi tentang aplikasi Like Share Indonesia ya dan di tema kali ini adalah bagaimana cara melakukan penarikan. Oke. Oke, sekarang bagaimana cara mengisi informasi pribadi ya. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada informasi pribadi, kalian klik saja. Nah, di sini pada bagian ini, kalian bisa mengganti-ganti gambar dengan mengklik gambar. Ini cari yang kalian suka, kalian pilih saja. Nah, untuk nomor telepon tidak bisa diganti, yaitu untuk login. Lalu, untuk pengisian kartu bank, ya, kalian klik saja kartu bank ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan rekening kalian sebanyak mungkin. Kalau kalian punya tiga rekening, kalian tambahkan saja, ya. Nah, bagaimana cara menambahnya? Kita klik menambah kartu bank di sini, Lalu untuk di bagian nama sini. Oh iya, nanti sebelum kalian mengisi kartu bank, kalian diwajibkan mengisi nama asli kalian terlebih dahulu. Mengisinya di mana? Kita kembali dulu. Mengisinya ada pada bagian menu detail ini ya. Kita klik. Nah, di sini Kalian harus mengisi nama sesuai rekening Tidak boleh salah ya Wajib huruf kapital Nah sini Jika kalian sudah mengisinya kalian klik hantar yang ini Lalu jika sudah kalian kembali nah, Kita kembali ke kartu bank Lalu kita menambah kartu bank nah. Nah, Seperti yang kita jelaskan tadi Pada bagian nama itu diisi pada menu detail ya lalu untuk akun bank ini kalian isikan nomor rekening ya ini nomor rekening nah di sini. lalu di bagian nama bank ini itu jenis banknya ya bank BCA dan lain-lain ya nah, kalau kalian pengen mengisi ke dana ya kalau dana itu biasanya si IMB Niaga kalian cari saja nah kalau OVO itu nasional nobu ini ovo ya kalau dan nah kalau permata ini bisa juga untuk dana kita cari CIMB Niaga untuk dana nah ini ada ya nah kalau untuk dana kalian pilih bank CIMB Niaga lalu kalian masukkan kode di sini 859 disambung 08 atau nomor hp kalian ya di sini nah seperti ini oke jika sudah sesuai kalian klik segera tambah di sini ya setelah kalian klik segera tambah maka kartu bank kalian akan masuk di sini oke lalu kita lanjut ke menu selanjutnya, kata sandi akun ini, kata sandi untuk login kalian ya. Nah, cara menggantinya gimana? Diklik aja, kalian masukkan kata sandi lama, lalu kalian masukkan kata sandi baru, kalian ulangi kata sandi barunya. Jika sudah selesai, kalian klik hantar ya. Lalu, untuk kata sandi dana ini, maksudnya adalah kata sandi untuk melakukan penarikan ya ini kalian isi terlebih dahulu nah kalian isikan 8 angka ya di sini 8 angka semua yang paling atas ini 8 angka kedua 8 angka ketiga 8 angka kalian klik hantar ya Oke saya rasa kalian sudah paham di sini ya Nah untuk menu kosongkan ini saya nggak berani ngeklik ya ini berbahaya sekali Oke kita tekan kembali setelah kalian membeli paket dan data informasi kalian sudah benar semua untuk melakukan penarikan kalian klik dompetku ini nah, di sini lalu kalian klik pengeluaran uang ini ya nah, di sini lalu kalian klik pilih saluran pengeluaran ini maksudnya pilih rekening nah, di sini aku pilih satu rekening tadi yang sudah aku isi lalu kita konfirmasi. Nah, di sini aku coba masukkan ya. Nah, untuk penarikan itu minimal 50.000 ya, teman-teman. 50.000 sampai berapa ya? 10 juta mungkin ya, seperti top up. Oke. Okay. Kita sini saldonya ada 700.000 ya. Kita tarik saja semua. Lalu kita masukkan password penarikannya. Oke, setelah kita masukkan tujuan rekeningnya nominal dan password penarikan, kita klik hantar. Nah, nanti akan ada muncul tulisan sukses. Setelah sukses, kita bisa mengeceknya di rekor pengeluarannya di sini. untuk tulisannya saat proses itu tulisannya tidak dibayar ya Nah tapi nanti jika sudah masuk rekening tulisannya akan ganti jadi pembayaran berhasil ya jadi di aplikasi ini untuk melakukan penarikannya cukup mudah ya teman-teman kita kembali Oke jadi di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga kalian bisa paham dan mengerti Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye